untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Biar makin semangat kita lihat postingan foto Abang El yang lucu dan gampang banget ya Anak Soleh, Masya Allah Foto momen saat umroh bareng Bunda dan keluarga Luar biasa, baby L selalu menjadi penyemangat untuk kedua orang tua dan pastinya untuk fans sejati Leslar. Masya Masyaallah, kita semua pasti rindu banget ya dengan abang L dengan keaktifannya, dengan kelucuannya. Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus untuk abang L. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan dan menjadi anak yang saleh. Amin. Kita lihat juga bersama dia tanggapan komentar yang diberikan di unggahan ini. Dari akun Ulitiara Mengatakan, Masya Allah sehat selalu Abang ganteng, anak solehnya Panda, amin, Masya Allah banget ya Kita lihat juga di gambar selanjutnya Ada momen video lama nih persahabat ya Bunda Lesti Kejora, Masya Allah Membocorkan tentunya Lagu dan single terbaru persahabat, ya Mudah-mudahan Lesti Ini bisa mengeluarkan lagu terbaru Dan mudah-mudahan bisa Terus berkarya untuk selalu Memberikan kejutan dan selalu memberikan kebanggaan pastinya untuk kita semuanya Amin Hanya doa yang selalu diberikan untuk Lesti Mudah-mudahan dikuatkan, diberikan kesabaran Di luar sana banyak orang-orang yang menghujat, Banyak orang-orang yang menghuli Lesti Kejorah Tetapi dengan doa dan dukungan dari fans sejati Itu penguat untuk seorang Lesti Kejorah Berikutnya juga persahabatnya perhatikan di kabar hipu 500 yang mengunggah sebuah postingan foto Leslar dan Ustaz Suki al -Buguri. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Ustaz Suki Al-Buguri ini menyampaikan tentang Lesti cabut laporan Rizky Bilar dari pihak berwajib. Kata Ustaz Suki Al-Buguri, sebenarnya mencabut laporan memang kemauan Lesti dari sebelum berangkat. Artinya dia ini gak mau seadanya dia bilang cerai. Dia nggak mau ribut sebenarnya Karena kemarin tuh ledakan yang sangat dahsyat Sehingga begitu ada yang Wah ini harus dilaporkan Kemudian dia lapor Itu persahabat yang disampaikan oleh Osasuki al Albuguri. Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan Ustaz Suhail Buguri yang menemani Lesti berangkat umroh beberapa waktu lalu menyebut sejak awal sang penyanyi dangdut ternama ini tak ingin urusan rumah tangganya dengan Rizky Billar jadi masalah yang berlarut-larut. Kayaknya sih, memang dari awal, sebelum berangkat juga dia maunya itu baik-baik gitu. Tanpa ada harus yang dipenjara walaupun pisah gitu. Itu keinginan dia, waktu berangkat dan sampai mau pulang masih juga dia begitu. Ujar Ustaz Suki al kepada wartawan. Ini penjelasan dari Ustaz Suki bersahabatnya langsung penyampaian Bunda Lesti Kejora Doakan semoga rumah tangga Leslar rukun, dan bahagia. Amin. Berikutnya persahabatnya kita simak juga di unggahan Bu Vir Ini ada permintaan maaf persahabatnya Perhatikan kalimatnya Assalamualaikum Leslar Lovers Masya Allah Alhamdulillah Leslar sudah damai dan bersatu kembali Semoga cinta mereka abadi sampai surga Amin Baiklah karena family Bu Fir yang itu masih kuat Dengan egonya Daripada masalah antar admin, fanband semakin tidak baik. Bu Fir di sini atas nama mereka ingin memohon maaf sebesar-besarnya. Jika postingan ketikan mereka ada yang menyinggung atau menyakiti perasaan Abang Bi dan Family beserta leselovers, Lovers, tolong maafkan mereka ya. Walaupun Bu Fir sudah bukan dari bagian mereka lagi. Tapi tentunya persahabatan dia, alangkah baiknya dalam situasi sekarang ini harus ada salah satu yang tentunya meluruskan atau menurunkan egonya Insya Allah kita semua let's love for, sama-sama belajar untuk jadi fans yang lebih baik Persahabatnya itu tentunya salah satu permintaan maaf yang diwakilkan oleh Bu Fir Mudah-mudahan kita semua semakin kompak dan semakin solid untuk selalu mendukung yang terbaik idola kesayangan kita Selanjutnya juga di di Ham Bang Bobby Suarez. Tersebut dia mengunggah sebuah fosingan foto dan ada sebuah kalimat panjang yang diunggah. Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan perlombaan. Di mana yang namanya jalan itu enggak ada yang mulus, pasti ada liku-likunya. Ada tanjakannya, bukan pula suatu perlombaan. Siapa yang lebih dulu, dia yang menang. Hidup yang saat ini kita rasakan, saat ini nikmat yang harus kita syukuri. Jalani tak perlu nikmat orang lain, jadi tolak ukur kebahagiaan kita. Cukup dengan jalani peran kita masing-masing sesuai dengan Allah yang perintahkan. Suka duka jalani, badai gak selamanya menerpa. Waktu selalu berganti, malam akan datang, siang pagi akan datang, pelangi tentunya haruslah bersinar Wow, Masya Allah banget ya, pokoknya kata-kata yang sangat luar biasa diunggah oleh Bang Bobby Suarez. Semoga keluarga besar Bapak Bilar juga, ini selalu dikuatkan dan selalu diberikan kesabaran, amin Selanjutnya juga persahabat diperhatikan diunggah nih guysnya L2W Kabar yang sangat membanggakan, ini gempar dari negara Malaysia, negeri jiran, persahabatnya. Negeri jiran siap menyambut sang kejora, Masya Allah. Di Indonesia, Lesti Kejora dihujat, dibully, ya Sedangkan di negara tetangga, negara Malaysia siap untuk menyambut Lesti Kejora dengan karya yang terbaik. Banyak orang-orang yang menyukai dengan Lesti dikejuara. Masya Allah, begitu banyak orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita. Berikutnya juga perselabatnya kita lihat di postingan Kak Rangga Syahid. Kasih, Kak Rangga Syahid ini dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan sedang berada di bandara. Waduh, perselabatnya. Ada apa lagi nih perselabatnya? Apa mungkin pulang kampung atau kemana nih Kak Rangga Syahid ini sebagai bagian dari tim Leslar Entertainment kita tanya doa yang terbaik semoga tim Leslar Entertainment selalu baik-baik saja dan doakan yang terbaik juga ya untuk Leslar mudah-mudahan semakin kuat dan semakin sukses ke depannya amin kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Pati Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia mengenai Bunda wasti tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? semoga berkomentar Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.